Tuan-tuan barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rum Timur. Sejarah hebat sejarah. Sultan Al Fatih. Kata alih sejarah ni, hampa lagi hebat. Peranggan hampa, dia berperang dengan yang berlaku tu, peranggan di antara Portugis dan juga Uma Islam di tanah Melayu. Orang dulu sangguk dibunuh Demi agama syuhada lahirkan Dilahirkan oleh tanah Melayu Oh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 Semacam apa ya, guys? Ya, merayakan hari raya Idul Fitri gitu kan? Bentar lagi sudah selesai, kayaknya ya. Nah, di sini kita akan reaction sebuah video, guys. Ya, di sini ada kisah sebenar Penaklukan kota Konstantinopel daripada Syekh Zainul Asri Ini dari channel Perindu Rasulullah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe nya, guys. Jom kita tengok videonya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dan bagaimana istilahnya yang sebenarnya terjadi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Uang dulu sanggup dibunuh demi agama. Syuhada leherkan, oleh tanah Oh. Saya pergi ke Turki dalam setahun lepas. Terjumpa dengan seorang ahli sejarah Arab di Turki. Dia orang Syria. Okey. Saya kagum dengan sejarah bagaimana khalif bagaimana Al Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Constantinople. Tentuan cukup hebat cerita dia. Seorang ada Muhammad. Allah wasallam. Cukup hebat cerita dia. Dalam peperangan untuk membuka kota Christenopel ni, Mas'ad Al-Sainal Muhammad, 80 ribu orang syuhada. Allah! Pada pagi tu saja tu, cerita dia macam ni. Bila mereka dah dapat menyeberang menyeberang bukit tu, Mas'ad Al-Sainal Muhammad, ya. Dah dapat menerapkan 60 buah kapai belah sini, Mas'ad Al-Sainal Muhammad. Ya. Asyik nak masuk tak boleh masuk, dia macam, dia macam teluk tu dia ada rantai. Hmm. Di Kapal besar, kapal perang mah tak boleh masuk, dia akan tersangkut rantai tu. Jadi hantu yang siapa pun tak boleh nak menguasai atau menawan kota Konstantinopel tu. Allah mestilah ada senna Muhammad. No, Tapi Tuhan Maha Kaya. Tuhan bagi otak, Tuhan bagi ilham kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kapal ini, masaalah Sena Muhammad wak naik bukit waktu pun belik sana jadi bila waktu pun balik sini tuan-tuan pagi tu terkejutlah orang Kristian ni tuan-tuan sedak-sedak kapal perang Islam dah sampai balik sini alih mai kono kami langkau bukit tuan-tuan subhanallah wa sallallahu alaihi wa sallam wah peganglah tu dah mendaratlah tuan-tuan tu tapi tak boleh menang juga. Tuan-tuan, tak boleh menang ketika itu, Subhanallah, Allah S.A.W. Muhammad, Guru yang Guru S.A.W. Muhammad, -Fatih, yang bernama Al-Sheikh Syamsuddin Al-Naqshabandi Masalah S.A.W Muhammad Guru ni bertanya berbincang dengan dia kita tak boleh menang ni Kata guru dia, aku nak tahu tamana, kubur, seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub al-Ansari. Sebab Abu Ayyub al-Ansari pada zaman Yazid hari itu, pada zaman Yazid hari itu, Yazid ni dia pun dengeri juga nak masuklah hadis Nabi. Nabi kata Nabi kata akan dibuka kota Constantinople sebaik baik pemimpin-pemimpin yang buka kota tu sebaik baik tentera-tentera dia Maka subhanallah pada zaman Yazid bin Muawiyah dia telah buat kempen kempen besar-besaran peringkat, peringkat global Jom, umat Islam kita bebaskan kota Konstantinopel diharap dialah yang disebut ni'mal am amir tu. Allahumma salla ala Muhammad. Dahsyatnya kempen ni ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Aib Al-Asra'i. Abu Aib. Abu Aibnya dah tua. Allahumma salla ala Muhammad. Bila dia dah tua sangat Nak pi juga perang kata kata Yazid. Hai hey Abu Ayub, hang tualah nak perang macam mana? Pedang ni tuan-tuan, kata timbah, pedang orang dulu-dulu ni, pedang ni ubat, oh, tak tahu berapa kilo. Sana sana mak pedah tu nak nak pedang macam mana? Kata Abu Ayub, aku nak pi juga sebab aku rasa, nabi kata hari tu ni aku. Sebab nabi kata ada seorang sahabatku akan di Kebumikan di bawah kota Kristen, Timopold. Aku rasa aku sebab para sahabat. Mana anda ada-ada aku yang masih ada. Hal ini dah mati ini. Kata Abu Ayyub, betul aku tak boleh bunuh orang. Tapi kalau orang bunuh aku, aku tak parah. So, ada sana. Dia kan nak mati syahir Sebab dia rasa macam dia nak mati syahir itu. Jadi, dia hanya pegang panji-panji lah. Pedang tak pegang lah. Pegang panji-panji lah. -panji Panji-panji bukan bayang-bayang 10 kilo Pedang betul 10 kilo Tuan-tuan Waktu pengang panji-panji lah datang Panah, mensyahidkan dia Masalah Sina Muhammad Dan dia pesan Waktu mana perang dah tamat Hampat balik, hampat Tegungikan aku di bawah kuota tu Allah Masalah Sina Muhammad jadi subhanallah, dia katakanlah hampa balik. Ha, dia fahamlah, bukan hampa, bukan ni. Dia dah suluh dah, masa depan, masa akan datang. Jadi waktu perang tu pun hebat. Bila dia syahid, orang buah dalam keranda perang bersama khanda tu. ke depan dengan khanda tu, ke kanan bersama khanda ke kiri bergama. bersama tu sampai orang Kristian rupiah ya kan? khanda apa ni? Kota apa kanan ke depan kiri kanan ni? bawa kota apa? tak pernah pegang bawa kotak-kotak ni jadi kata para sahabat Nabi kata generasi yang ada pada tiga itu itulah satu orang sahabat Nabi dia bawa risalah yang Nabi bawa hari itu. Akan dibuka. Kau kata kata, kata kata apa itu Dia hadis itu dia yang dirayat. Salah Senar Sala Muhammad akhirnya Allah, subhanallah gagal. Kempen Yazid gagal. Balik ke Syam Salah Senar Muhammad. Balik ke Dimash Allah, balik. Sampai 800 tahun ini. Terlalu 800 tahun ini semua Khalifah-Khalifah Islam berjuang untuk menjadi yang Nabi kata ni amal tapi semua tidak berjaya hatta tuan-tuan pada zaman Abbasiyah banyak Abbasiah perlu usah lagi sekali so, tak boleh so kota ni kukuh kukuh kota tuan-tuan tak -tuan, kan kelok bagi zon tengok pokoknya tinggi mana itulah tinggi kota tu bukan sekata dua lapis kalau boleh naik kota tu soalan Sayyidina Muhammad. Nah. Kalau boleh naik kota tu terjun dan mati juga sebab dia kota ni dia antara kota-kota kota tu ayat. Terjun mati juga lebih. Nak naik pula macam mana? Tuan-tuan, kotanya punya besar dia 15 km telenial. Soalan Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Bila menang khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih tak berjaya ...nak meneruskan misi dia, ketika terguruh dia tanya Tamana Qoboq Sultan Tamana Makam Salina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika tu orang tunjuk. Bila cari jumpa. Yang cari jumpa ni Subhanallah, Masalah, Senah, Malu Igu dia juga mai hajat 2 rakaat Tuhan tolong tunjuk tamana kubur Abu Aib Al-Ansari sallallahu alaihi wasallam no ketika tu Allah tunjuk sepokon pokok Ini dipanggil kekuatan rohani perang ni dia tak boleh kekuatan zahir saja no tak boleh menang dia kena ada hadalam sama betul jadi subhanallah jadi bila korek dalam itulah Lepas jumpa Jasad Abu Ayyub Yang dibalut elok Sahaja oleh akar pokok al nama. Muhammad Waktu itu apa dibuat oleh Al-Syikh anak Syabandi Dia meminta izin untuk membuka kota Kristentenopel Kepada Abu Ayyub Al-Ansari al R.A Ini tak ada dalam buku Ini cerita daripada mulut ke Guru-guru Tuan-tuan maknanya, kita kata, hai apa bercakap dengan orang mati ni tuan, -tuan ni dipanggil konteks Konteks lain, hubungan diantara rohani yang hidup dengan rohani yang sudah pun tak Minta izin, pasal hadis ni hang riwayat Hadis ni hang riwayat, hang penyebab Nak berhubung balik tu Allah. Tuan-tuan, lepas-lepas minta izin, masalah Sayyidina Muhammad perang tak dalam sekadang sejam, tuan-tuan, ribu -tuan, orang syahid. Tuan-tuan, barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rom Timur. Siapa kata hebat sejarah? Sultan Al Fatih. Kata ahli sejarah ni, hangpa lagi hebat perangan hampa dia perangan yang berlaku tu lah perangan di antara portugis dan juga umat Islam di tanah Melayu. Rupanya oh. oh. ada saudara merekodkan sejarah perang dengan portugis tu sama hebat dengan perang dengan di sana. Oh. Tapi dia buat hilang tentu aja. Macam tu, ya? kecil je. Ya? 15 tahun 15 belas tu. Tuan-tuan, syuhada ramai semua. Tuan-tuan kalau tak kerana kejahatan tali Taliban yang duduk dalam Tu kita tak tumbang kan. Ini cerita ni, cerita dari baru, dari dulu sampai lah kan ni. Ada hak du dalam du. tu dalam tu. tumbang kita kalah. Kalau tidak tak runtuh ni. Kota tu lah kedahani. Subhanallah. Salah sinamah. Allahumma salli alaih sinamah Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi penjelasan daripada Sheikh Zainul Asri. Bahawa sebenarnya juga tak kalah istilahnya hebatnya juga. Ketika Melayu melawan Portugis Seperti itu guys ya Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar La ilaha illallah Allah Akbar La ilham Alhamdulillah dengan ceramah Ustaz dengan airpon Memang best Sebabnya Gemar lagu Sebab background naik semangat Betul-betul-betul Dari segi luaran Ustaz Video ni diambil masa Ustaz masih sehat tubuhnya Tapi dari video yang terkini Nampak kurang sehat Sama-sama sahabat kita doakan beliau Amin ya Mari kita doakan senantiasa atau guru kita, tuang guru kita ya guys, teman-teman sekalian agar supaya mereka diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya. Allahu Akbar. Bergema laungan takbir Allahu Akbar akhir zaman umat Islam akan takluk semula kota Konstantinopel. Allah, Allah, akbar Allah, akbar banyak sekali guys ya komentar-komentarnya di sini dan bagus-bagus ya intinya adalah kalau kita membaca buku-buku sejarah itu kadang ada yang tidak ada di situ hanya orang-orang tertentu saja dan tidak dimasukkan ya hanya tuan guru kepada tuan guru ulama kepada ulama yang mengetahuinya makanya kenapa sejarah seperti itu dirahasiakan untuk istilahnya apa ya, biar kita itu nggak terlalu apa ya, memikirkan hal itu gitu, tapi kalau kita tahu sudah tahu dengan sejarah yang sebenarnya maka sebuah negara ataupun sebuah bangsa itu pasti lebih bersatu lagi guys Bahwasannya nenek moyang kita Orang-orang terdahulu kuat dan memang diakui oleh dunia seperti itu Oke itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemain untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh